Raffi Ahmad akui tawari petugas PNN Miras sebelum ditangkap Dikutip dari suara.com Artis sekaligus Presenter Raffi Ahmad berbagi cerita Saat diamankan badan narkotika nasional pada tahun 2013 silam Dia bilang digerebek saat pesta Miras Hal itu diungkap Raffi Ahmad di akun Youtube Sule Channel pada hari Selasa 9 Februari 2021 Gue mah pas ketang ke BNN lucu nih, kata Rafi Ahmad mengawali Suami Nagita Slavina ini mengatakan, kala itu sedang berkumpul dengan teman-temannya Mereka minum minuman keras Di rumah kan rame, emang ya di rumah gue tuh setiap malam musikkan Anak muda kan musik kenceng, mayan lah ada 15 orang Terus tiba-tiba emang redup, ya biasalah minum alkohol sambungnya Sampai akhirnya dia bilang ada sosok laki-laki yang masuk ke dalam rumah dalam keadaan babuk. Raffi Ahmad menyapa sosok tersebut. Terus ada orang datang, itu kebuka kan? Gue habis minum, gue akui siapa tuh? Dia angkat tangan bebe Raffi Ahmad. Gue sapa? Hai bro, masuk-masuk gabung bro, imbuhnya lagi. Tapi berikutnya, sosok tersebut malah memperlihatkan surat tugas yang membuat Raffi Ahmad panik. Dia nepuk pundak, gue tawarin minum, terus dia ngasih handphone BNN, eh udah dikepung tuturnya. Dia tidak memungkiri dulu memang kehidupannya cukup bebas. Bahkan ada banyak orang yang bebas keluar masuk rumahnya. Jadi dulu saking opennya, tanda Srafi amat